ya memang benar ini kan kita kan juga sedang dalam suatu momen bulan sura gituan ya kalau jawanya kan sura kalau islamnya kan muharram gitu kan memang banyak pertanyaan yang yang yang ya dari obrolan obrolan santai tentang ada apa sih bulan sura kenapa sih bulan sura atau kan sering juga ditemui bahwa bulan sura sekarang ada hajatan, ada kegiatan. Itu kan banyak seperti itu, banyak yang bertanya ke arah itu. Alasannya apa ini? Sebelumnya, sebelum mungkin saya tuh mungkin jawab lah, ataupun mungkin memberikan satu pandangan. Mungkin saya perlu minta maaf dulu kalau mungkin jawaban yang ataupun penjelasan yang saya sampaikan agak sedikit tidak teks buku gitu loh ataupun mungkin agak sedikit berbeda dengan teman-teman sahabat-sahabat yang lain gitu kan. Karena saya memang apa ya, saya juga ya terbatas atau batas pengetahuan saya. tapi memang ada beberapa rujukan atau minimal informasi bahwa dulu pada zaman Sultan Agung sempat itu kenapa di Jawa itu tidak ada kegiatan seperti hajatan dan sebagainya tuh itu mengatakan bahwa itu salah satu upaya orang Jawa untuk menghormati Islam. Ada, walaupun sebenarnya kalau kita kalau kita patokan itu ya juga tidak pas banget karena memang Islam saya Jawa itu sudah ada juga, ada dulu gitu. Tapi terlepas dari itulah, saya cuman mau sedikit menjelaskan dari sisi pandangan yang sederhana kayak gini. Saya mungkin agak sedikit pas juga pada saat menjawab atau menjelaskan kenapa sih di Jawa itu di bulan surah itu tidak ada suatu kegiatan yang yang sifatnya perayaan ya maksudnya bulan surah kan memang tidak ada orang hajatan bulan Surat cenderung apa ya cenderung ke arah banyak yang ke arah apa ya istilahnya ritual-ritual tapi yang khusus Jawa kejawen dan sebagainya itu surahan lah maksudnya Memang di sini ada suatu saya setuju dengan suatu apa itu wujud suatu penghormatan itu, penghormatan kepada umat Islam terutama karena kan ini hari, kan hari-hari rayanya istilah umat Islam masih tahun barunya orang Islam itu kan saling menghormati. Tapi terlepas dari itu ini ini pandangan saya bahwa bahwa Bulan surah itu kan memang pergantian tahun atau atau istilahnya tahun baru gitu kan Kalau saya pribadi menyikapi tahun baru itu memang bukan untuk dirayakan sebenarnya Tahun baru kan bukan dirayakan, gitu. ini saya gitu Sekarang logikanya, ayo gini aja Satu tahun baru kan sebenarnya kan momen tahun baru kan dijadikan untuk ajang introspeksi gitu bagaimana kita tahun kemarin hal-hal yang mungkin kekurangan kita ataupun hal-hal yang mungkin kita keliru di di tahun kemarin paling tidak kita untuk jadi pijakan kita untuk bahan introspeksi kita untuk menjalani tahun kemudian ini di tahun baru ini untuk menjadi lebih baik gitu kan kurang lebih seperti itu jadi menurut pendapat saya itu Bulan surat itu semacam kayak momen dimana satu bulan itu digunakan untuk untuk nata diri, nata diri, dan penduduk juga bisa kita lihat di momen-momen perayaan suraan di Jawa ini, khususnya kan di Jawa kan ada, ada acara surat, ada apa ya kenduren dan sebagainya. Sini inti dari acara-acara surat itu juga sama inti dari acara surahan itu cuma satu, Sedangkan bersyukur intinya kan itu, acara yang diadakan yang yang mengatasnamakan surahan itu kan, itu kan bersyukur sama, jadi jadi bukan satu perayaan, jadi acara surahan itu bukan perayaan, tapi ungkapan syukur, jadi sekali lagi bahwa semoga dipahami bahwa kalau -tah menurut pendapat saya, bulan surah itu memang bulan yang istimewa. Tapi istimewanya itu bukan bukan ke arah hal-hal yang ke arah apa ya, selalu dengan mistik itu gaib. Enggak, sebenarnya istimewanya itu karena memang di dua bulan di dalam 12 bulan atau dalam satu tahun itu, itu menyediakan bulan surah untuk bulan untuk kita, untuk, untuk sarana kita aja, kita untuk introspeksi diri gitu loh. Sebenarnya seperti untuk apa ya ngasah diri, membersihkan diri dan sebagainya. Itu momen yang bagus gitu loh. Jadi semoga sama teman-teman ini apa yang mungkin saya jelaskan bisa dipahami ya nanti. Mungkin ini sepele lah sebenarnya. Apa obrolan ini sepele? Seperti jaringan aja, cuma dalam hati. Saya cuma berharap obrolan kita, obrolan kita ini yang yang sebenarnya sederhana ini, ini minimal bisa untuk menambahlah lah, menambah referensi. Karena kan kadang-kadang kita kan memang terjebak dalam suatu apa ya? Kadang lagi banyak orang ngomong tapi dia tidak tahu itu. Banyak orang termasuk banyak orang merayakan tapi dia tidak tahu makna. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa orang mengatakan sulan itu dia tuh menganggap bahwa itu suatu perayaan ini bukan. Jadi Pemahaman-pemahaman inilah, jadi kenapa saya menjawabnya dari versi ini, hal, -hal yang sederhana, hal yang spesialnya, saya cuma kepengin apa ya, ya teman-teman semua, gitu, berusaha untuk menyederhanakan pola pikir ini. Jadi, saya tidak, tapi di sini juga harus dipahami, saya tidak sedang membantah orang yang punya pendapat yang baik Tidak cuma satu, berusaha untuk memberikan suatu dimensi pemahaman yang sedikit berbeda ya cuma itu saja sebenarnya, jadi tidak ada semoga, maksudnya intinya semoga tuh apapun sikap kita untuk menyikapi surah bulan surah ataupun asal ahsar di dalam bulan surah ataupun hal-hal yang terjadi dengan di bulan surah itu ya semoga saja jangan jangan selalu disikapi dengan hal-hal yang sifatnya selalu dengan hal mistik gitu klinik, ataupun apa tidak misalnya aja udah orang yang nyuci keris misalnya ya itu hanya hanya wajar yang keris keris dalam satu tahun kemarin tidak pernah dibersihkan ya dimandiin kan wajar untuk untuk menjaga kebersihan untuk untuk menghilangkan karat ya wajar jadi itu bukan sesuatu hal yang apa sih lah klani -klani kan saja kelane kan sebenarnya jadi sederhana sebenarnya itu karena cuma itu tadi kadang-kadang kita pola pikir kita ya jadi muka-muka itu aja lah, ke teman-teman semua bisa sedikit belajar untuk kita lebih bijak lah untuk menyikapi bulan sula ini ataupun makna-makna yang ada di dalam bulan sula. Tadi di awal juga sudah saya sedikit saya singgung bahwa bahwa ada suatu semacam kayak itu satu penghormatan itu. Jadi satu ada ada dua ada dua jawaban. Satu memang penghormatan. Penghormatan untuk untuk saudara-saudara kita yang kebetulan muslim. Berarti ini kan juga hari raya muslim juga dalam apa bulan yang bulan baik untuk muslim Jadi Berarti meng penghormatan nanti istilahnya jadi karena kita menghormati jadi kita tidak tidak ada perayaan itu istilah seperti itu. Nah nomor dua itu tadi alasan tidak ada suatu pantangan hajatan dan sebagainya itu sebenarnya karena faktor karena faktor bulan surah ini memang bulan untuk kita introspeksi diri tadi karena kan itu tadi saya akan jelaskan bahwa bahwa tahun baru kan desikapinya itu memang bukan untuk hajatan, bukan untuk hura-hura, tapi untuk malah untuk ngaji diri gitu untuk nata diri membersihkan yang dulu dan untuk untuk kita menyiapkan diri kita untuk memulai suatu tahun yang baru gitu loh. Jadi bukan perayaan, kan kalau yang tadi disebutkan sama yang arah-arah kenapa seperti kayak pantangan tidak boleh hajatan dan sebagainya. Jadi itu sebenarnya maknanya cuma itu aja. memang bulan surah ini bulan untuk kita ngaji di, tidak pas untuk untuk dilakukan perayaan, bukan untuk bulan untuk untuk perayaan itu bukan itu. Kurang lebih seperti itulah. Kita, kita kan ada ini kayak gini bahwa kita membahas, membahas satu kan pandangan kita untuk melihat objek yang satu ataupun objek yang sama kan sangat banyak itu termasuk kayak kayak orang antara orang yang percaya dan tidak percaya kan juga banyak dalam arti orang yang percaya adalah gini, memang benar bahwa kalau kita berpijak pada suatu pakem di primbon jawa ataupun referensi referensi yang lain yang berbasis jawa itu memang ada semacam kayak pakem bahwa di bulan surat tidak boleh karena nanti efeknya seperti ini itu memang ada tapi kita kembali lagi ke, ke kepercayaan diri kita juga dan itu tadi bagaimana kita menyikapi itu Jadi kalau kalau kita tadi saya sempat menjawab bahwa bulan sura ini memang bukan bukan bulan untuk perayaan tapi untuk introspeksi diri sebenarnya itu sudah bisa untuk menjawab pertanyaan itu tanpa ada embel-embel tanpa ada embel-embel resiko ataupun efek kadang-kadang kan efek atau resiko memang kadang-kadang kita lagi tidak berbicara berimbun ya. kadang-kadang efek ataupun resiko kan diciptakan untuk tidak, untuk tidak dijalani, gitu loh. Tadi seperti ini, bapak bulan surah konon tidak baik, gitu atau tidak baik lah. Memang bulan surah memang untuk introspeksi diri, untuk untuk ngaji, untuk membersihkan diri, karena memang kalau memang tidak dibikin seperti itu, orang banyak melakukan itu. Tidak tidak menyediakan waktu untuk kita membersihkan diri bahasanya gitu. Di, dalam 12 bulan seperti kayak kayak kita duniawi terus seperti itu gitu loh. Jadi makanya kan untuk, untuk itu dilaksanakan kadang-kadang dibutuhkan dibutuhkan efek, dibutuhkan resiko itu loh. Karena agar tidak ditabrak itu itu kalau dari sudut pandang yang berbeda Tapi itu lagi, kita juga kembalikan Ke keyakinan kita masing-masing Saya juga sering menangi, apa ketemu dengan Ada beberapa yang Tetap dalam bulan surat Ada suatu perayaan, hajatan Ada Kembali lagi ke arah mungkin Kembali kepercayaan masing-masing Ada, satu dua ya ada Dan kalau kita berbicara resiko Ya Ya, ya tidak, kadang ada yang tidak sesuai gitu dengan pakem. Tapi itu tadi Bapak sebenarnya kita harus bijaklah melihat sesuatu, kita, bijak. kita juga harus bijak sana menyik menyikapi masalah. Masalah apa pakem, kita juga harus bijak, kita juga harus bijak menyikapi poin yang sedang dibicarakan. Nanti, nanti satu poin ini bisa dibicarakan dari sudut pandang yang berbeda. Banyak seperti itu. Tapi intinya kepercayaan itu kembali lagi ke, satu lagi kembali lagi ke, ke arah satu kepercayaan nomor dua pemahaman kita belajarnya kita jadi kalau spesifik tidak ada karena kan ini kan ada ada keyakinan masing-masing misalnya contoh ini jadi tapi tidak ada, tidak, tidak ada aturan tidak ada pakem tidak ada gitu loh dipahami ya. cuma kadang-kadang kan pribadi kan bikin aturan sendiri saya yakinnya saya kriwon, saya tidak cuma kriwonnya berarti itu aturan diri tapi secara pakem itu enggak ada di, sama umum gitu loh ada orang yang ada orang menganggap bahwa jubah kriwon ya monggo gitu loh ada orang yang menganggap salah satu kriwonnya itu ya monggo tapi secara secara hukum apa ya secara pakem itu tidak ada tidak ada tinggal kembalikan lagi ke arah manusianya kebiasaannya termasukkan dengan kebiasaan suatu kampung suatu tempat ada katakan satu tempatan punya punya adat sendiri-sendiri gitu kan, itu ada ada yang justru malah bukan bukan Jumat Kliwon tapi justru malah Kamis baginya, ya ada ada yang punya keyakinan bahwa kalau Jumat Kliwon justru malah untuk diri tapi untuk satu pelayanan yang melibatkan banyak orang malah bagusnya Kamis baginya jangan ya, ada jadi kembali lagi dengan jawaban yang tadi di, di eh, pertanyaannya tadi. Sebenarnya tidak ada pakem, resmi, aturan tentang hari ataupun yang dilaksanakan dalam kegiatan surat itu tidak ada. Itu kembali lagi ke arah bagaimana kebiasaan kita, keyakinan kita, dan dan keadat yang ada di suatu tempat. Karena kadang-kadang langsung berbeda-beda. Memang... Saya jarang cerita soal pandemi, jarang, karena ini kan bersangkut dengan banyak faktor, banyak hal, itu kan. Kita takut juga tidak boleh, kita meremehkan juga tidak boleh, karena nyatanya hal itu ada, itu kan, seperti itu. Mungkin jawaban paling sederhana untuk menjawab hal ini, ya, kalau saya sejujurnya sih tidak, eh gini, kita pada saat kita fokus pada sesuatu, sesuatu itu bisa bisa menjadi hantu kita itu menghantui kita istilahnya jadi kalau kita terlalu fokus pada pada misalnya kayak covid itu nanti covidnya kan menghantui kita jadi intinya ya kita kita berusaha untuk menjalani hidup secara normal saja terus ya kayak tadi makna bulan surah ya, ya kita kita bersyukur terus aja, mau oh, nyatanya Insya Allah kalau misalnya memang bahasa-bahasa yang, yang yang sering beredar kan bahwa bahwa kunci orang orang hidup kan memang bersyukur, gitu deh. lebih lebih banyak dihindarkan dari hal-hal yang kurang. Nah, katanya, istilahnya ini, kalau kalau pendapat saya istilahnya udahlah jangan terlalu fokus ke arah hal seperti itulah. Yang penting kita selalu hidup positif dan optimis aja lah. seperti itu. Ya mungkin itulah satu se sekelumit kita obrol-obrolan Sederhana, kita tentang menyikapi tentang apa ya, istilahnya pembahasan tentang surat, tapi dari sudut pandang yang sederhana. Saya senang itu ngobrol yang yang ringan, yang sederhana karena kadang-kadang kita terjebak terjebak dalam suatu pemikiran yang terlalu rumit. Itu loh, terjebak dalam suatu pemikiran yang bahasa-bahasa filosofis itu. Misalnya, kita terjebak seperti itu. Sebenarnya, itu semua bisa kita sederhanakan malah malah mungkin lebih kambang diterima lebih mudah diterima mungkin seperti itu jadi intinya semoga saya teman-teman semua bisa bisa jadi lebih baik selalu bahagia terutama selalu berpikir positif bersikap optimis tidak ada sesuatu hal yang yang yang istilahnya bisa menyerutan semangat kita seperti yang penting selalu berbuat baik mungkin itu saja terima kasih